Halo semuanya, kalian baiklah di channel aku Yes, hari ini gue bakal ajak kalian lagi buat ngebahas video-video creepy dan penampakan terseram dari tiktok Gak kerasa ya guys, kita udah sampai ke part 10 Dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So, gak lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Telepon koin kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue aneh banget. Yes, aneh banget. Ada seorang Tiktokers bernama Chris yang ngadain party di rumahnya. Dia ngundang teman-temannya buat datang ke rumahnya. Dan di tengah-tengah party, tiba-tiba telepon rumah Chris itu berbunyi, guys. Nah, karena nggak ada yang respon, jadi salah satu teman Chris tuh kayak refleks aja gitu ngangkat teleponnya. Tapi ada yang aneh, guys. <tik> You now. can add mods if you want to, Hunter. <laughs> nah, Yo, <maybe. laughs> no, I don't look cool as s**t. I'm looking right at, looking at What? 70. What? No! Water. No! What? No! What? No. That ball was that's just That phone's not That thing's not plugged in! That not plugged in. What? So what? What? You, ah, that's ah, what, ah, what? That's really ah, ah, was? What Did, did you read? it? That was the phone. Yeah. What the, the f**k? That's not plugged in. Mm? I ripped this out of the wall. That be plugged in. It Alex, it plugged Alex? Alex, you found this phone with and it just rang on the wall. No, it's yes, it plugged it. no, in. She answered it. She answered it. Jadi telepon rumah Kris yang diangkat sama temannya tadi itu Sama sekali gak ada sambungan kabel teleponnya Telepon itu benar-benar totally mati Dan ditaruh situ cuma untuk dekorasi rumah aja Terus gimana ceritanya coba Ada telepon yang sama sekali gak ada sambungan kabel teleponnya Bisa bunyi kayak tadi Gak masuk akal kan? Saking penasarannya, abis kejadian yang barusan, semua teman-teman di rumah Chris malam itu langsung ngebongkar telepon yang tadi buat cari tahu barangkali di dalam situ ada speakernya, tapi ternyata di dalamnya nggak ada apa-apa, cuman telepon tua biasa dan pas diangkat. Teman Chris juga sempat bilang, katanya yang kedengeran itu cuman suara telepon kayak kabel telepon yang putus gitu, guys. Jadi kayak cuman tut gitu doang. Nah, Chris itu juga sempat cerita di videonya yang lain tentang gimana ceritanya dia bisa dapetin telepon yang tadi. So backstory of how I got the phone. I was at an abandoned building exploring, and I was in the basement. And in the middle of the room, there was his phone on the wall, perfect condition, worked in everything. So I ripped it out of the wall, ripped the cord off right off, brought it home so I could hang it up on my wall for decoration. <laughs> Karena dia dan temennya ngerasa ada yang aneh dengan telepon yang tadi, dia berencana buat ngebalikin telepon tua itu ke tempat di mana dia ngambil telepon itu, yaitu sebuah gedung tua bekas sekolah yang udah ditutup tahun 2010 kemarin. Gedung itu tua banget karena sekolah itu udah beroperasi kurang lebih 100 tahun dan terkenal sangat angker. Dia datang ke situ bareng dua temen yang lain, termasuk salah satunya temen yang ngangkat telepon yang tadi. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri, dan Chris juga masih belum dapat jawabannya. Gimana ceritanya ada telepon tua yang sama sekali nggak ada sambungan kabel teleponnya bisa bunyi di rumahnya? So, ada seorang TikToker cewek dari Argentina. Dia cerita kalau doi itu abis nonton film Antrum. Kalau kalian nggak tahu, film ini tuh terkenal sebagai film yang terkutuk. Konon barang siapa yang nonton film ini bakal ngalamin banyak kesialan. Anyway si Carolina ini tetap lanjut buat nonton film yang tadi. Tapi dia kayaknya cuek banget dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal yang begituan. Beberapa hari setelahnya, Do itu coba buat live di TikTok pas lagi asik main video games bareng temennya. Dan tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang live, ada suatu kejadian yang menurut gua cukup aneh. No, no, no, no, no. Ada sebuah tissue roll di atas meja yang tiba-tiba jatuh ke lantai. Padahal kalian bisa lihat sendiri, ya, mereka berdua tuh sama sekali nggak ada yang nyentuh tissue roll itu. Tapi seolah kayak ada yang nyenggol tissue roll itu sampai jatuh ke lantai. Nah, kejadian yang tadi, kalau cuman video biasa itu sama sekali nggak ada yang aneh menurut gue. Tapi kejadian ini terjadi pas live, guys. Dan kayaknya ini awal mula dari hal-hal aneh yang terjadi ke cewek Argentina ini. Ada suara-suara yang bikin dia kebangun. Dan pas dia keliling rumahnya, dia tuh sama sekali gak nemuin siapapun. Dan makin ke sini kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu makin intens guys. Pas Doi lagi iseng tidur-tiduran di dalam kamarnya, tiba-tiba pintu lemari bajunya tuh bisa ngebuka sendiri dalam waktu yang bersamaan. Dan kalian bisa lihat sendiri, ada gagang pintu di rumahnya yang bisa goyang-goyang sendiri kayak ada yang gerakin. Dan pas dia dengan cepet buka pintu gagang itu, di belakangnya gak ada orang. Carolina tuh udah ketakutan setengah mati, dan Doi langsung buru-buru buat cabut keluar dari rumahnya. Hitam. Video yang ketiga ini simpel banget ya. Ada seorang tiktokers yang bernama Lauren Rose. Doi punya hewan peliharaan seekor kucing. Biasalah ya, namanya punya kucing kesayangan, sering iseng-iseng kayak di videoin gitu guys. Nah, pas Doi nge-videoin kucingnya, Doi itu sama sekali gak sadar kalau ada sesuatu yang aneh di videonya. Sampai beberapa minggu kemudian pas Doi liat-liat lagi video lama di handphonenya, Doi baru sadar kalau di video itu, kayaknya bukan cuman kucingnya yang kerekam. Sasuke... Oh my god. Yes, pas Doi lagi asik main bareng kucingnya di ruang tamu, tiba-tiba di belakang sofa tuh kayak ada siluet orang, bayangan hitam yang lewat kayak santui banget. Seolah Doi ini kayak sama sekali nggak sadar kalau kerekam di kamera. Gue sendiri juga kurang tahu ya kenapa video ini kok gelap banget. Kayak sengaja direkam dalam keadaan lampu ruangan yang udah dimatiin. Dan Loren ini ngaku kalau doi di rumah itu tuh sama sekali gak ada orang dan dia sendirian. Terus yang tadi itu siapa? Hmm. So video yang keempat ini agak misterius ya guys. Ada seorang tiktokers bernama Yuyu. Suatu hari, Do itu kayak iseng nanyain pertanyaan random ke Siri bareng temennya. Buat kalian yang gak tahu sih, Siri Siri itu adalah personal assistant yang ada di produk-produk Apple, kayak di iPhone, Mac, iPod dan segala macam. Jadi kalian bisa tanya apapun ke Siri. Biasanya pertanyaannya yang simpel-simpel aja sih. Tapi kali ini respon Siri untuk pertanyaan yang ditanyain Yu ini, menurut gue aneh banget. Which I, I hope it happens again. Shh. Hey Siri, what is plasma in blood? According to wikipedia.org, blood plasma is and as the liquid component of whole blood and makes up approximately 55% of the total blood volume. Oh ya yum mengaku kalau sebelum nanyain pertanyaan yang tadi, do itu sempat nanya banyak pertanyaan ke Siri, tapi baru di pertanyaan yang ini Siri itu responnya aneh banget. Doi juga gak ngerti kenapa sirinya tuh bisa kayak gitu. Gue juga sempet nanyain pertanyaan yang sama ke Siri yang ada di iPhone gue, tapi responnya tuh normal dan sama sekali gak ada yang aneh, guys. Katanya, setelah video ini viral, Apple tuh langsung ngebenerin glitch yang ada di Siri. Tapi coba deh buat kalian yang punya iPhone, iMac, iPad, atau produk Apple apapun itu, yang ada sirinya, coba deh tanyain pertanyaan ini ke Siri yang ada di gadget kalian. Mungkin aja kalian bisa dapetin. Jawaban yang sama. Rendonautika. Video yang terakhir ini tentang Rendonautika, guys. Buat kalian yang masih belum tahu apa itu Rendonautika, Google please. Dan gua sendiri juga udah sering banget ngebahas video-video Rendonautika di episode hormat yang sebelum-sebelumnya. Dan banyak banget kejadian aneh yang disebabin sama aplikasi ini. Bahkan yang paling heboh ada seorang Tiktokers yang nemuin mayat di dalam koper. Nah ada seorang cewek yang iseng nyobain aplikasi Renonotika ini. Doi ngerasa penasaran dan pas Doi cobain, Doi itu dapat koordinat yang jaraknya sekitar 1,5 mil dari rumahnya. Ternyata di situ ada sebuah sungai yang agak kering dan dikelilingin sama hutan. Tapi kalian coba lihat deh, apa yang terjadi setelahnya. Alright, so I think I gotta go. This way down a creek. Alright, this one I found so far. Pretty creepy. I'm to see what that is. Okay, so I just opened up one of the photos, and it's whatever the f that is. Then we have these random three. This one's a, it's your birthday with the snowman with. I don't know. And these two are just put together. It's like play with me. All right, I think it was just my imagination. I think I'm just hearing shit. But I'm trying to read these. Friendly. Play with me. <GASK> Doi nemuin banyak gambar-gambar serem yang kayaknya sih digambar sama anak-anak ya Gambar itu banyak banget berceceran di tanah Dan gak lama setelah itu Doi itu ngedenger ada suara anak-anak yang jaraknya tuh kayak deket banget sama Doi Dan Doi itu langsung kabur ketakutan setelah video yang tadi itu dipost di TikTok dan langsung viral, banyak viewersnya yang ngasih tahu kalau video yang tadi itu ada suara anak kecil yang bilang, You hide and I'll find you. Play with me. Play with me. Atau artinya kamu sembunyi dan aku akan mencarimu. Seolah kayak ada suara anak kecil yang nggak kelihatan yang ngajak orang ini main petak umpet. Dan karena banyak banget request dari viewersnya, tiga hari kemudian Doi balik lagi ke tempat yang sama. So I just hiked the mile back to that landing spot. Brought a flashlight has a weapon this time. As you can see, there's no one around me. I'm trying to go quick so that I don't waste too much time. The spot's right up there. I had to go. There was too much water on the other side, so I had to find all the way back. So there's the cave. And then there's more of those drawings. You can't be drawing. Just they to... <coughs> <coughs> so like kalian bisa dengar ya ada suara anak kecil yang sama di sepanjang video yang tadi. Walaupun kayaknya si tiktokers ini sama sekali nggak sadar sama suara yang barusan. Dan kali ini suara itu bilang, You're not my family. You're gonna die if you don't go. Atau artinya, kamu bukan keluargaku. Dan kamu bakal mati kalau kamu nggak pergi. Dan bahkan di akhir video suara itu makin kenceng. Dan sekali lagi bilang, you're gonna die. So gimana menurut kalian semua keanehan di video yang tadi? Apakah video renonotika ini real?